Hanya gimana cara menghadapi orang tua saya itu yang keras kepala? Gimana? Ah, gimana Ustaz? Perbuatan paling baik adalah inikah lulusur menyenangkan hati orang beriman. Ada satu web menulis Ustaz jelek. Maka dihibur saya oleh ibu bapak ini Ustaz yang ganteng ya Walaupun kejujuran itu menyakitkan. Masalah menghadapi orang tua ini banyak dialami adik-adik kita yang baru hijrah. Ustaz Mama saya ngomong ke saya, kamu kok gak pacaran? Pacaran aja, pacaran dosa mah. Biar Mama yang nanti dosa. <SILENCIO> kamu jempolnya kok terlalu panjang, nanti kamu gak laku, susah dapat kerja. Orang tua sekarang lebih ingin anaknya jadi hantu daripada ngerti agama. Betul kata Nabi Muhammadulillah, anu anu fitrah, anak-anak ini suci bersih, siapa yang merompahnya jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Pak Bawawa, Gugudu, orang tua, wahwiran, wahwinani, wahwinat-sirani, wahwinat-sirani, jadi Yahudi menjadi Majusi, dia tetap Muslim agamanya, tapi cara hidupnya, cara hidup sekuler, liberal, Yahudi, ateis, respon itu ada adik adeku yang sudah hijrah. Beban kalian berat, ini bagian dari jihad kalian. Sahabat nabi dulu juga mengalami itu, apa kata ibunya? Kalau engkau tidak makan, kalau engkau tidak tinggalkan agama Muhammad, kalau engkau tidak mau meninggalkan Muhammad, aku tidak akan makan. Ibunya mogok makan. Sekarang mogok makan mahasiswa dulu, mah-mah mong mogok makan. Hari pertama ibunya tidak makan Hari kedua ibunya tidak makan Hari ketiga dia datang Ya ummi wahai ibuku Lau kharajat Lau anna laki mi'atu nafsir Seandainya kau punya seratus nyawa Kharajat bikin nafsan-nafsan Keluar nyawamu satu persatu Mata waktu haladir Aku akan tinggalkan agama Muhammad Seratus nyawa keluar satu persatu takkan tinggal agama Muhammad melihat anaknya keras akhirnya makanya makan langsung. <tuk> Tapi kita tidak nurhaka, jangan selesai kajian panggil papa sini, mama sini, <tuk> Assalamualaikum. Allah <tuk> <tuk> <tuk> Aku anakku yang dulu tidak lagi seperti dulu, sekarang aku sudah hijrah kalian harus takut kepada Allah, kau begitu. Hai orang tuaamu memaksa untuk memperrsekutukan akuwala jangan komp pada mereka Apakah boleh dilawan ayat itu ditutup dengan kata yang indah wasa finya berbakti ber membuatat kepada kedua cari orang lain yang kira-kira kata-katanya masuk ke hatinya ibu kita dekat dengan siapa? cari tahu. ibu kamu sukanya dengan Ustadz siapa? Oh, ibu saya amat sangat suka dengan uh, Ustadz Buya Yahya panggil aja Buya Yahya bisa ke rumah sebentar, ngomong dengan ibu saya bahasanya bahasa kita dengan lidah Buya Yahya ibu saya gak ngaji Pak Ustad dia sukanya sama artis siapa namanya? ahi Adrian Lalu dia ngomong pasti ibu saya dengar Oh. Ibu, ibu mau saya kasih kejutan gak? Ya tetamu kita loh, ibu Siapa? Coba ibu buka pintu Wow, amazing! yang <terusuk> ngomong Masuk pesan uh, Ibu dengan larang anaknya Hijrah ya, bu, Hari oh, sudah hijrah Oh iya, ibu juga harus hijrah ya. Saya hijrah tapi boleh selfie ya katanya. Gitu. Tua kita itu jihad tidak Ada orang yang jihadnya Mesti mendakwahi anak Siapa dia? Nabi Nuh Amin Salam Ada orang jihadnya mesti mendakwahi orang tua